Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik-baik aja kan? Yes, sesuai judul ya. Hari ini gue mau nyobain staycation di salah satu resort termewah yang ada di Bali. Lokasinya super duper strategis ada di jalan Sunset Road. Dan yang menarik, hotel ini tuh milik salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia. Wow, wow, wow, wow. So, gue juga penasaran ya, gimana sih kalau orang tajir tuh bikin resort? Ada apa aja dan worth it atau enggak buat dicobain? so gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. akhir-akhir ini gue jadi sering but staycation ya. ya gimana dong? orang tiap buka aplikasi tiket.com harganya selalu gila-gilan, murahnya tuh nggak masuk akal dan tiap gue cari-cari hotel apapun selalu ada potongan harganya. Otomatis kan tangan jadi gatel ya. Toto main pesan aja gitu. Hahaha. <laughs> ya karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Kayak villa yang gue cobain hari ini, harga normalnya tuh 6,3 jutaan, jadi tinggal 4,8 jutaan aja. Tahu-tahu udah diskon satu setengah juta kan? Gilang nggak tuh? Apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan dengan pakai kode voucher juga. Makanya sering-sering cek sosmednya tiket.com ya. Karena mereka tuh sering banget ngebagiin kode promonya di situ. Nah, karena gue tuh orangnya dermawan ya, <laughs> jadi gue juga mau bagian kode promo nih buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode voucher UT 500K pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com, dan lo bakal langsung dapetin diskon 10% sampai 500.000 Wow, mantep banget kan? Apalagi kode vouchernya tuh udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan cuma 300.000 aja. So nggak harus mahal kan buat staycation?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 Jadi, gak bisa leluasa kan syuting syutingnya Makanya, gambarnya jadi gak lengkap gitu. Tahu-tahu gue udah di dalam pergi kar aja ya kan? <laughs> jadi ini gue baru aja abis check-in dan langsung dianterin ke vilanya ya, karena badan udah basah kuyup kena air hujan yang tadi. Tapi kalau tahu-tahu udah di dalam villa, kayak aneh banget ya kan? Makanya kayaknya kita mundur aja deh. BTW hari ini gue nyobain staycation di The Trans Resort Bali Yeay yeay yeay yeay yeah. Airnya kesampaian juga ya bisa nyobain staycation di Mari Gue yakin kalau lu semua yang pernah lewat jalan Sunset Road Pasti langsung notice kan sama keberadaan resort ini Karena pintu gerbangnya yang gede banget dari arah jalan Tapi ini tapi hari ini gue tuh nggak nginep di resortnya guys Gue tuh nyobain di properti mereka yang terbaru yaitu The Trans Villa Bali Jadi di dalam sini selain ada resort juga ada komplek villanya guys Nah, kalau brand yang nama depannya Trans-Trans begini, lo udah tahu ya kan? Kalau ini pasti punyanya salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia itu. Nah, pas nyampe di sini, lobbynya tuh gede banget, guys! bener benar megah. Udah jarang ya gue ngeliat lobby itu segede gini, gila bener sih. Front office nya juga banyak banget ya, seating areanya juga banyak. Dan karena gue kesini pas long weekend, jadi hotel ini lumayan rame ya. Seperti biasa pas check-in bakal diminta KTP dan tanda tangan form Abis itu gue juga dikasih welcome drink, ada jus pokcoy dan juga kunci villanya Kuncinya pakai pake keycard karena memang kunci ini dipakai buat ngunci pintu kamar dan gerbang kayu di villanya Jadi kuncinya pakai yang satu ini guys Selain itu gue juga dikasih voucher diskon dari merchant-merchant yang kerjasama sama Trans Resort ini guys Dan beberapa merchant lokasinya tuh ada di luar hotel ini Abis itu gue langsung dianterin naik bagi ke villanya kalau lewat jalurnya bagi kar ini, lumayan jauh sih. Tapi sebenarnya kalau jalan kaki, dalam area hotelnya nggak sejauh itu sih. Menurut gue deket malahan. Nah, area komplek villanya itu nggak jadi satu gedung dengan kamar-kamar hotelnya ya. Jadi kayak terpisah gitu. Dan di sini, gue pesen yang tipe one-bedroom. Dimana The Trans mengklaim kalau villa mereka ini adalah villa terluas yang ada di daerah Seminyak. Dengan luas tiap villanya sekitar 350 meter persegi. Wow! Nah, pas nyampe villanya, ternyata emang gede banget ya, geng. Pas baru masuk, ada jalan setapak gitu yang bakal masuk ke areal outdoornya. Disitu ada satu pavilion atau balik gitu, dan arsitekturnya khas Bali banget ya. Lo lihat aja tuh kuda-kuda atapnya cakep bener dah. Di sini ada areal outdoor living room buat nongkrong-nongkrong, dan ada dining table juga dengan 4 seater. Di sampingnya ada kulkas dua pintu, ada freezer dan chiller di bagian bawahnya. Nah, kalau lo buka lemari yang ada di sampingnya ini. Di situ ada banyak minuman yang bisa lo nikmatin. Ada kopi, gula brown sugar, dan untuk tehnya di sini dikasih yang branded punya, guys. Foya aja nih. Pertibaknya ini kira-kira harganya 4 5 ribuan dan di sini dikasih 5. Main kan? <laughs> di situ juga ada cangkir, gelas wine, pemanas air, dan di atas lemarinya di situ ada dua botol air mineral dalam kemasan kaca. Biasa gua liat hotel-hotel mentok ngasih sparkling water yang merek-merek lokal punya yang enggak terkenal gitu. Tapi yang di sini tuh brand nasional guys, gokil totalitas banget ya. Oh iya btw, ini tuh lokasinya persis ada di depan private poolnya ya. Jadi viewnya cakep banget. Di ujung sebelah sana juga ada satu pendopo kecil gitu buat santai-santai dan ada dua pool towel juga. Kalau lo abis berenang gitu terus rebahan di sini asli bisa ketiduran beneran sih. Soalnya suasananya tuh mendukung banget ya, buat nyantai, relax, dan menghilang dari hiruk pikuk sosial media ya kan di sebelah kolam tuh ada satu kolam lagi tapi gua nggak tahu ini fungsinya apa ya kayaknya cuman buat estetik aja deh atau dulunya mungkin ada sesuatu di situ gua juga kurang paham sih tapi yang pasti ini bukan kolam ikan ya oh ya btw di villa ini penataannya juga gua suka banget ya berasa spacey karena banyak ruang-ruang terbuka dengan mini garden kayak gini So far gua stay di sini juga walaupun banyak tanaman tapi gua nggak nemuin banyak nyamuk Nah, dari tadi tuh baru muter-muter di luarnya aja, ya. Kita sama sekali belum masuk ke dalam vilanya. Nah, pas masuk, ternyata bedroomnya tuh gede, guys. Seperti biasa, ya, setiap gue masuk ke dalam bedroom yang pertama kali gue lihat itu adalah langit-langitnya, ya. <laughs> di sini, susunan kuda-kudanya tuh masih identik dengan di pavilion di depan tadi, ya. Nah, di paling ujung situ ada satu area living room, ya. Ada banyak sofa buat duduk-duduk. Bedanya, kalau yang tadi itu di outdoor, kalau yang ini tuh di indoor, guys. Jadi mungkin kalau yang di depan tadi itu buat nerima tamu yang mungkin gak terlalu dekat dan kalau keluarga mungkin bisa duduk sampai di sini boleh-boleh aja sih. Nah di sampingnya di situ ada satu meja kerja yang di atasnya ada banyak buat kertas-kertas yang gua juga nggak sempet bacain satu-satu ya. Tapi yang pasti di situ juga ada menu breakfast yang bisa kalian pilih dan setahu gua sih kalau stay di sini harus include breakfast ya. Jadi nggak bakal ada tuh option buat room only. Dan ini dia nih bednya. Ini ukurannya king size dan di atasnya udah ada empat bantal dan satu bantal mungil gini ya. <laughs> gue sama sekali nggak tahu ini buat apaan ya. Apakah ini buat yang bawa baby atau cuman buat estetik aja? Di sampingnya ada dua bedside table dan disitu juga dikasih obat nyamuk. Walaupun seperti yang gue bilang tadi ya, gue sama sekali nggak ngeliat nyamuk di sini. Terus yang menarik ini nih. Jadi di villa ini tuh hampir semua amenitiesnya pakai merek ini guys gue sama sekali nggak pernah denger merek ini ya kan? jadi gua kepo dan gua search di old dan ternyata per biji harganya tuh segini guys <laughs> dan di sini ada banyak guys mulai dari sabun mandi, shampoo, conditioner, body lotion sampai sabun cuci tangan. nah sekarang lu tahu kan kenapa nih villa harganya sampai 4 juta? <laughs> kalau villanya jual cuma sejuta 2 juta per malam Asli rugi bandar sih. <laughs> Nah di bedside table yang satunya, disitu ada notes dan juga bluetooth speaker yang super canggih, bet. karena di sini juga bisa pakai NFC guys. Seperti biasa ya di depan bed pasti ada LCD TV dan udah lengkap dengan TV kabelnya. Mantep nih, TV-nya gede, bet. nonton sambil rebahan juga enak, walaupun TV-nya belum Smart TV ya. Di bagian bawah TV, disitu ada dua botol air mineral lagi, dan kalau lu buka lemari yang ini, dalamnya ada beberapa minuman yang bisa lu buat sendiri, persis kayak ada yang di lemari depan tadi. Kalau lo masuk ke pintu yang ini, di sini ada walking closetnya, guys. Ada satu sofa dan juga lemari kembar yang ada di depannya. Dan kalau lo buka, ada safety box, goodie bag, dan beberapa gantungan baju. Sedangkan di lemari satunya, di situ ada dua bathrobes, guys. Nah, ini nih buttrope-nya gue suka banget karena bahannya tuh enak ya, benar-benar lembut banget di kulit. Susah dijelasin sih. Pokoknya adem deh. Tapi karena bahannya tebel ya, jadi pas dipakai tuh kayak agak berat gitu, guys. Nah terus kalau lo buka pintu terakhir ini, pasti menuju ke kamar mandinya ya. Ruangan kamar mandinya ini cukup luas dan pas baru masuk, di tengah ruangan langsung ada batap yang gede banget. Ini batapnya gede banget ya, karena emang didesain untuk dua orang guys. Lo lihat aja tuh bantalan kepalanya, ada dua kan? Di dalam banyak lubang-lubang itu yang fungsinya sekaligus jadi jacuzzi guys. Mayan kan bisa ngelain pegel-pegel. <laughs> Di juga ada satu kotak yang gua lupa buka, tapi ternyata itu isinya bat bom, guys. Main bed kan kalau lo mau foto-foto ala selfiegram yang batapnya bisa berbusa gitu. <laughs> di samping kanan kiri batap, disitu ada dua wastafel, desainnya identik tapi ini beda, guys. Karena yang di kiri itu buat cewek dan yang di kanan tuh buat cowok. Lo bisa lihat amenities yang ada di box ini tuh beda ya. Kalau yang cowok ada shaving kit dan beberapa box hitam, sedangkan yang cewek itu ada shower cap dan lain-lain. Dan di wastafel yang cewek, di situ juga ada puff chairnya. Mungkin buat dipakai make up ya. Sedangkan untuk handuknya lengkap ada di sini ya. Untuk shower roomnya, head showernya udah pakai yang tipe rain shower dan di sini juga ada dudukan di sampingnya ya. Tapi yang bikin gua salvat tuh toiletnya sih guys. Sini deh. Ini toiletnya udah pakai yang canggih punya ya. Tombolnya banyak banget. Jarang nih gua lihat yang beginian. Seumur umur gua review hotel, ini baru yang kedua kali gua nemuin yang beginian guys. Nah pastinya toilet kayak gini tuh gak murah ya. Swear dah, pokoknya lu kalau nginep di sini wajib bet buat buang air besar ya. <guluh> Asli rugi bet kalau lo nggak nyobain buat poop di sini. Coba lihat deh toiletnya, bisa disuruh ngebuka, ngeflas, cebok depan, cebok belakang, sampai ngeringin patat lo juga bisa. <guluh> Gokil sih. Di bagian ujung kamar mandinya, kalau lo buka pintu yang ini bakal keluar ke kolam renang yang ada di depan tadi lagi. Btw karena tadi cekinnya jam 3 dan hujan, jadi gua nggak bisa ajak kalian buat muter-muter terlalu banyak hari ini. Tapi tenang aja ya, gua bakal ajak kalian buat ngelihat semua fasilitas di sini besok, oke? Okay? Good morning guys! Hari ini gua emang udah niatin bangun pagi ya buat nempatin janji gua ajak kalian muter-muter di sini. <laughs> Bahkan saking semangatnya gua jalan ya. Gua sempat muterin tuh sepanjang jalan sunset terus sampai ke lampu merah coba <laughs> kurang kerjaan banget gua gak apa-apa lah hitung-hitung olahraga -hitung ya kan <laughs> nah ini masih jam 7 kan ya dan hotelnya otomatis masih sepi dan tamu-tamu juga masih belum banyak yang bangun tapi aktivitas di restorannya tuh udah rame guys tuh banyak yang udah mulai sarapan dan ini lokasinya ada di samping lobi masuk hotelnya arealnya luas dan di sini juga cakep viewnya ya. Karena bisa ngeliat langsung ke arah main pool hotelnya Tapi gue gak sarapan dimari Karena gue request buat in room breakfast Dan bakal dianterin langsung ke villanya nanti jam setengah sembilan BTW buat main poolnya ini cakep banget sih Ini unik nih guys Di bagian ujungnya disitu ada kolam berpasir Jadi karena resort ini tuh gak punya akses ke pantai Mereka tuh bikin pantai buatan di dalam sini Dan katanya sih ini pasir kolamnya tuh diimpor dari Australia Terniat sih sumpah Pas gue cobain buat pegang pasirnya ya, emang teksturnya tuh beda sih sama pasir pantai yang ada di bali-bali sini. Teksturnya tuh lebih halus dan gak bikin kulit lecet ya. <laughs> Warnanya juga lebih putih jadi kalau di foto tuh bisa cakep bener. Ukuran kolamnya juga luas bet ya. Tapi kalau yang di ujung situ kayaknya tuh kolam buat orang dewasa sih, jadi lebih dalam gitu deh. Terus di sini juga banyak wahana ya. Gak cuma ada ring basket doang, tapi juga ada seluncuran guys. Coba liat deh, semua kamar-kamar yang ada di sini itu nya ke kolam ini. Asli ini desainnya menurut gue genius banget sih. Nah, kalau yang ini itu kamar-kamar yang full akses nih guys. Jadi kolamnya tuh khusus kayak terpisah gitu sama kolam renang main pool yang tadi. Kalau gue jalan lurus terus di bawah itu ada fitness centernya. Ini ruangannya gede dan alatnya lengkap. Dan yang gue salut, setiap habis dipakai sama orang alatnya tuh selalu dibersihin lagi guys dan dikasih tanda kayak gini. Luar biasa sini juga ada sauna, steam room, dan juga whirlpool atau jacuzzi ya. Tapi itu lokasinya ada di dalam kamar mandi, guys. Jadi nggak mungkin gue bisa kasih lihat ke kalian ya. Di sampingnya ada kids club, tapi karena ini masih pagi banget, jadi masih tutup. Terus kalau yang ini, harusnya disitu ada air terjunnya ya, tapi nggak tahu kenapa sekarang lagi dimatiin. Dan gue juga sempet cobain buat naik ke rooftop karena katanya di atas rooftop barnya itu cakep, tapi pas gue ke situ emang lagi tutup ya. Rooftop bar ini bukannya jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi coba lihat deh, view-nya dari sini gila cakep banget, men. Apalagi ini rooftop bar persis menghadap ke arah barat. Jadi kalau sore view sunset-nya itu pasti dapat banget. Bisa nih quality time sama pasangan lo di sini ya kan? Nah, abis muter-muter gue capek kan. Balik ke villa tahu-tahu Pak butler udah bawain breakfast-nya. Pas banget nih, perut udah keroncongan ya kan? Di breakfastnya udah paket komplit ya guys. Ada pilihan Western dan Indonesian. Tapi di sini gua cobain dua-duanya. Ada nasi goreng dan hash brown. Selain itu juga ada scrambled egg, roti dan pastry. Teh, kopi, jus dan ada fruit platter juga. Sedangkan peralatan makannya tuh dibungkus paper kayak gini guys. Gila. Jadi steril banget ya kan? Wah pokoknya tenang deh staycation di sini. Bener-bener aware banget soal kebersihan. Gua juga suka banget breakfastnya ya. Hash brownnya itu enak banget. Kalian wajib banget buat cobain kalau kalian stay di sini. Nah sebelum check out pastinya jangan lupa buat berenang ya. Rugi banget kali kalau stay di villa nggak berenang gitu kan. Buat apa bayar private pool? <tuk> <tuk> Namanya juga udah bayar mahal ya. Wajar aja kalau nggak mau rugi kan. <tuk> Oke okay guys, gitu aja buat cerita staycation gue hari ini. Gimana menurut kalian hotelnya? Kira-kira worth nggak buat bayar segitu? Dapetin semua yang gua kasih liat ke lo hari ini? kasih tau gue juga hotel-hotel dan film-film mana lagi yang wajib buat gue kunjungi dan kasih lihat ke kalian ya jangan lupa buat subscribe dan follow gue juga di instagram dan tiktok and see you guys in the next video bye bye